Jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah Maka situ akan dijawab langsung oleh Allah Maha rabbuka wa makala Hamba'ku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas